itu siar, Idusia ya, Masya Allah Tentunya bikin baper Apalagi Leslar Malam ini menyanyikan lagu Cinta Sejati di acara Anugrah Lembaga Sensor Film 2021 di panggung Indosiar Penghayatan kakak Bilar sungguh membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia Kita wajib trendingkan di channel Youtubenya Indosiar ya. Mudah-mudahan banyak dukungan, support, dan doa dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lasti dan Rizky Bilar dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah tentunya ungan spesial ketika mereka tampil di panggung Indosiar Leslie dan Rizky Bilar ini masing-masing membacakan sebuah puisi persahabat yang diperhatikan di kalimat yang diucapkan oleh kakak Bilar Tak perlu seseorang yang sempurna cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun ini kata-kata dari Habib Ini bersahabat ya Masya Allah Dan dari alas Al kejerap pun Ini menyampaikan sebuah kalimat puisi Aku tidak bisa berjanji untuk menjadi istri yang baik Tapi aku berjanji akan selalu mendampingi kamu Ini kalimat kata-kata dari Ainun Wow Masya Allah bangga bersahabat ya Mudah-mudahan Leslar ini tentunya bisa seperti Habibi dan Ainun dalam bentuk kita wajib dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dalam pusingan tersebut juga banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun instagram elm.arkans 108 Masya Allah dan akhirnya ditonton sama orang-orang hebat Wow, Masya Allah bersahabat ya ada komentar lain dari akun vera 999 baper banget ini wajib trending. Tuh persahabat ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Dede Junior sih 20 mengatakan min sedih banget Campur deg-degan katanya tuh Tapi sumpah suara kakak bagus banget Bisa ngimbangi dedek Kalian luar biasa Semua terbuka wow, Luar biasa bangga persahabatan Yang semakin bahagia Dan selalu bangga Kepada idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah vitamin yang lebih cute juga nih di channel YouTube-nya Kakak Bilar yang baru diunggah ya video baru ini luar biasa cute ada pelukan manja pelukan hangat dari suami tercinta kepada istri yang sangat dicintainya persahabatnya Masya Allah yuk kita serbu Youtube Rizky Bilar mudah-mudahan tentunya viewersnya banyak dan membuktikan kekompakan dan kebarbaran kita semua. Selanjutnya juga persahabat perhatikan di ugahan ini ternyata usai dari indosiar kakak bilar dan dedek Allah si ini silaturahmi ke tempat bang putra siregar dan kak septi persahabat ya memang luar biasa anak-anak baik selalu berteman dengan orang-orang baik juga nih persahabat ya masya allah kita lihat juga unggahan berikutnya. Ada sebuah unggahan yang mana luar biasa, banget persahabatan. Ya. Ternyata, ke tempat Bang Putra Lesti dan Bilar ini kasih hadiah nih, persahabat ya. Oleh-oleh dari Turki, wow, Istanbul, Masya Allah selalu ingat dengan orang-orang yang tentunya selalu menemani persahabatan, ya. Masya Allah selalu bangga dan selalu bahagia kepada idola kesayangan kita. Hadiahnya ternyata persahabat ya Lesi dan Bilar ini kasih sajadah kapal untuk Bang Putra dan Kak Septy ya Masya Allah bagus banget ya Sejadah yang diberikan dari Leslar Hadiah oleh-oleh dari Turki nih untuk Bang Putra dan Kak Septi. Selain sajadah tentu masih banyak kado hadiah yang diberikan persahabat ya Tuh perhatikan di ini baik sekali beberapa oleh-oleh yang dibawa oleh Leslar untuk Bang Putra Tersahabat ya Hadiahnya aja bukan kaleng-kaleng ini super mahal Wow <guluh> luar biasa banget persabat ya Makin bangga dengan orang-orang baik ini persahabat ya Aduh dede LSD selalu gemes persahabat ya Masya Allah ini pun diri puas kembali oleh akun family Unskull Leslar 23 ada kalimat caption yang dituliskan di postingan tersebut Idola kita ini memang best banget katanya tuh Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan, banyak respon yang sangat luar biasa positifnya Salah satunya dari akun Rizki Kiki 4219 Masya Allah Min, idola kita memang panutan banget sih menurut aku Walaupun dengan tapi tetap leslar berbuat baik Biarkan tangan Allah aja yang bergerak Love, love, love Wow, luar biasa Dan berikutnya juga persahabat yang kita lihat adalah sebuah unggahan dari Pop dance Di akun Instagram, Papa Daniel Tiga jam yang lalu mengunggah sebuah postingan fotret Bersama dengan menantu tercintanya ya, Ini acara syukuran tadi siap Masya Allah akhirnya muncul juga fotonya Persabati ya semoga sehat selalu dan tetap semangat itu kalimat yang luar biasa dituliskan lewat caption oleh Papa Daniel Persabati ya mudah-mudahan mereka selalu sehat bahagia dan sukses amin ya alamin kita masih menunggu kejutan kabar baik kabar bahagia dan kabar terbaru